kita coba lihat jangka menengah untuk luang kita tahu jadi tapi juga kita berkolaborasi dengan apa selain dengan kita dengan perusahaan ya pencok kita nanti cari kalau dapat investornya kita bawa ke sini kemudian perusahaan sudah apa ya kekuatan di sektor yang Memang kalau dari sisi pemerintah agak sulit terbatas ya dana. Kita harus dorong uh, swasta untuk masuk. Tapi kalau swasta sudah masuk maka pemerintah tentunya akan <tuk> tentu melibatkan bapak-bapak yang di depan karena terdepan. Karena yang kemarin kita rapat di kebetulan di Bopeda. Ya Pak Khabit agak eh, sentil yang berhubungan dengan isu tanah Tanah di Manopar yang hampir rata-rata bermasalah Yang di CDI saja yang tidak bermasalah Ya nah, siap, masyarakat kepala suku ada itu Siap, tidak ada masalah Tadi Pak Kabit bilang kepala suku, Pak Kabit. Tapi sekarang ada lagi Ya, kakak saya ada itu oh. Ya, jadi. jadi di sini tidak ada masalah Memang Pak Khabit kalau kita mau daerah itu maju kita harus terbuka iya. Karena kalau punya tempat yang bagus Kemudian kita ajak pengusaha yang punya uang Nah, adanya pengusaha yang punya uang Dari dalam negeri atau dari luar Kemudian dibangun tempat-tempat Sesuai dengan Bapak Kadis ini pun oh. Rencana di kabupaten bahwa eh, Daerah ini lebih apa, Kualitas ya, didorong untuk pengembangan pariwisata dengan tata ruang. Jadi dari memang... mungkin komendan ya, ya, ya. untuk ya, ya. jadi kakak saya ada itu keluarga semua itu. Kita keluarga semua saudara. Jadi apa yang saya bicara ya. Bapak dan itu sudah. Kita jangan bicara kosong tapi Bapak buktikan ya. untuk masyarakat saya. Jadi Pak Kabit itu saya jamin. Uh, kalau seandainya Bapak bukti yakin maka pada saat investor itu datang yang Orang pertama atau investor pertama Datang manukwari mau Abang resort kita dorong di sini pertama Iya. Tapi kalau ada masalah Pertama Bapak di depan Pertama oh, siap, siap. Ya, siap, siap. siap. Jangan Bapak cari selamat siap. Siap. Ya, ya. <gat <gat> ya. Tapi saya mungkin selain dari Pak Kabit Pak Kadis dulu Pak Kadis kira-kira sudah siara dengan Pak Kabit punya pembicaraan tentang apa tata ruang pariwisata, atau beda-beda. Jangan sampai Pak Kabit punya rencana di Pantura gitu. Nah, kita tinggal dulu. Beliau sudah submit ke sini. Ya. Kenapa beliau belum? Baik, Baik. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Listrik, Bapak Babinsa. Hmm. Saya uh, juga menyapa masyarakat di sini. Pak Suku dan bapak-bapak dan ibu sekalian, eh, juga bapak kepala PTSP Kabupaten, dan mari kita berikan applause bapak PTSP dari Provinsi provinsi. Dalam hal ini, bapak diwakili oleh Kabit eh, Promosi PTSP Provinsi. Jadi, Pak Kabit, pariwisata, destinasi pariwisata Kabupaten. Ya, kita menyampaikan terima kasih atas kesempatan lagi kita, mana ya, dimana kita. provinsi datang mengunjungi kita di sini. Meskipun beliau orang manokwari, tapi posisi adalah tingkat provinsi. Nanti kita juga bersyukur bahwa tanah kita ini ada di ibu kota provinsi. Untuk itu udah kewajiban provinsi mendahulukan di sini. Nanti jangan pergi lari ke kabupaten lain tuh. Jadi terima kasih atas kesempatannya dan tadi Pak Kabit promosi sudah dengar sendiri apa yang disampaikan oleh Kabit destinasi juga bapak-bapak dan ibu masyarakat yang ada di sini. Dari saya Pak Kabit sebagaimana Pak Kabit tanyakan tadi eh, kita memang pertama sekali adalah apa bapak agar investor itu yakin, saya sudah sampaikan ke Pak Kami di kantor yang mana-mana yang ujung mana yang sampai ujung mana yang kita akan kembangkan, kita akan eksplor. Untuk itu nanti kami akan tentukan titiknya supaya kita daftarkan di Kementerian uh, Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dari pihak PTSP kabupaten juga bisa mengetahui areal-areal yang diberi izin untuk pengembangan. Kenapa kita harus daftarkan di Kementerian Kehutanan dan eh, Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar ini masuk dalam RTRW eh, nasional, kemudian provinsi dan kita di kabupaten. Karena tentu masyarakat nantinya akan eh, buat atau beraktivitas di sekitar sini Jangan sampai ini kawasan lindung Nah itu yang kita harus mengetahui Dan pasti investor juga akan meminta itu Untuk itu apa-apa yang menjadi urusan administrasi nantinya Apakah pihak keluarga akan membuatkan pelepasan Untuk diserahkan ke pemerintah Itu yang mana-mana Nah itu disepakati dulu untuk itu, kegiatan kita pada hari ini, yang penting adalah promosinya. Promosi ini yang mana akan ditangkap oleh investor ataupun pemerintah pusat. Dari kami, dinas di Kabupaten, sudah memasukkan ini sebagai lokasi prioritas, lokri, untuk didanai oleh pemerintah sehingga ada kolaborasi antara pemerintah pusat dengan nanti yang akan dipasarkan oleh bidang promosi dari PTSP provinsi. Saya kira itu yang kami sampaikan, terima kasih juga buat Pak Distrik. Mungkin informasi ini sudah bisa menjadi bahan bagi Pak Distrik nantinya untuk mengawal ini. Demikian juga Pak Babinsa, ya, karena tanpa rasa aman dan nyaman tempat ini tentu kita juga untuk beraktivitas Ya terima kasih salam. Selamat. Provinsi Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kepala Bidang Promosi beserta seluruh pejabat seluruh tempat serta staff dari DPMPTSP Provinsi Papua Barat yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pariwisata, Kemudahan dan Olahraga Kabupaten Manokwari, yang hari bersama dengan Pak Kepala Bidang Pariwisata Pak Niko, dampingi juga dengan Pak Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pejabat Setempat yang hadir, yang saya hormati <tuh> Pak Kepala Distrik Sidi, yang mana setelah kami mendapat informasi dari provinsi, kemudian walaupun via telepon dalam kesibukan Bapak boleh hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini terima kasih Bapak atas kehadirannya, yang saya hormati Pak Babinsa yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Kaironi, maupun Bapak Kepala suhu serta Bapak Ibu Masyarakat yang hadir pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menindaklanjuti hasil pertemuan kita hari Kamis yang lalu terkait dengan kegiatan promosi wisata yang dilakukan oleh eh, Dinas DEPMTSP Provinsi Papua Barat. Sehingga pada saat hari Kamis yang lalu kita rapat koordinasi di Bapeda, kemudian sesuai dengan tata ruang yang disampaikan oleh Kepala Bapeda yang kita tujuh, lokusnya cuma dua yaitu di Kaironi, di tempat ini yang kita hadir sama-sama ini kemudian yang berikutnya di Wow sehingga menindaklanjuti rapat hari Kamis hari ini kita boleh hadir di tempat ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati sesuai dengan arahan dari Pak Kepala Bapeda juga terkait dengan jalan Pak Jalan yang tadi kita masuk belum aspal. Kemarin juga sudah disampaikan di forum juga Kemungkinan tahun depannya Pak ya. ya Tahun depan, tahun ya. depan itu sudah diaspal. Jadi bersama dengan satu jembatan yang tadi kita lewat ya. itu Pak Jadi ya saya berharap juga uh, dukungan dari Bapak Ibu sekalian Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah Kemudian ke depan mungkin ada apa namanya pihak ketiga dalam ini kontraktor ataupun per, per, perusahaan yang masuk ke sini ya butuh dukungan dari kita semua sehingga siap, siap, siap. Uh, objek wisata ini tujuan destinasi tujuan wisata ini boleh tercapai kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Departemen tersebut Misi juga yang mana sudah berkoordinasi dengan kami dengan baik sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian kemudian hari Contoh mungkin bangun tidak koordinasi sehingga cuma yang penting kegiatan jalan tidak koordinasi dengan kita akhirnya proyeknya tidak berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi saya atas nama pemerintah dalam hal ini juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya sehingga saya bisa berkoordinasi terus sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Saya kira itu pak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi. Mocho dalam tempatkan menjadi masalah guru masyarakat. Ini wasit di sektor pariwisata mengundang yang pengusaha atau investor untuk berinvestasi di sini. Kalau suatu waktu mereka datang kira-kira dari kepala suku dan masyarakat sini bisa menerima atau bagaimana mungkin ada pernyataan dari Bapak kah yang kita bisa dengar. Kami siap, Bapak terima ini Terus masyarakat jalan, untuk Terima. Terus untuk dari jadi, dari status apa ini? Karena di Manokwari itu sudah ya sangat sering digugat di Palang. Nah, kalau saya nanya investasi masuk di sini, perusahaan dia bangun resort di sini. Apa mungkin di Palang juga? Ya, kan, tanah ini kita sendiri punya. Eh? Sekarang serahkan tidak usah gugat lagi. Terima kasih. kasih <tuk> uh, <tuk> Tanah ini yang pasti sesuai dengan apa? Mungkin Pak Listrik. Tadi tidak tukur lagi. Jadi kan saya kenal Shalom. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama. <tuk> <tuk> <tuk> uh, <tuk> uh, <tuk> saya menyampaikan permohon maaf Pak uh, Kepala Dinas mestinya beliau ada di sini uh, semangat Pak Kepala Dinas kami yang baru, luar biasa untuk bagaimana uh, mengembangkan investasi di Papua Barat tapi uh, karena menjari besok uh, hari ini ya menjari tiba di Sorong jadi menjampingi Pak Gubernur di Sorong uh, yang saya hormati Pak Kadis pariwisata Pak Kadis dpm Kabupaten, Pak Listrik Pak Peminsa Kepala Suku Bapak Ibu yang kebetulan hadir hari ini kami dari DPM-PTSP berterima kasih apresiasi yang luar biasa kita bisa berkumpul hari ini tentu kita mewujudkan mimpi-mimpi bersama, jadi bukan pemerintah saja, tapi mimpi bersama bahwa tempat ini suatu waktu akan Uh, banyak kegiatan usaha yang dampaknya terhadap, bukan pemerintah saja, tapi masyarakat ya. Bagaimana bahwa bisa dapatkan uang dari kegiatan-kegiatan ini ya. Karena di Bali itu, uh, masyarakatnya tidak perlu kerja, tanahnya yang bekerja untuk mereka Jadi, hotel dibangun itu... Hotel dibangun, kemudian dari pembangunan hotel itu, kegiatan usaha hotel itu, masyarakat dapatkan bagiannya. Ada hitung-hitungannya nanti, kemudian ada beberapa skema yang ditawarkan. Tapi sebelum si investasi itu masuk, biasanya itu ada diskusi dulu, bicara-bicara dulu, nanti bagian mendapat presentasinya bagaimana, masyarakat dapat apa, investor dapat berapa, kemudian pemerintah dapat berapa. Tapi yang pasti kami hari ini datang untuk uh, ambil video dulu kita mau ke uh, calon investor atau yang punya uang di luar dalam negeri bahwa kita punya tempat yang sangat bagus untuk pengembangan usaha resort atau hotel tentu ini seiringan dengan teman-teman uh, Bapak Ibu di kabupaten punya tata ruang bahwa rencana pengembangan pariwisata lebih banyak di sini kita uh, punya kerinduan bersama bahwa si satu waktu uh, akan berkembang baik tetapi kembali lagi masyarakat yang ada di depan pemerintah pasti dari belakang dukung saja nah kalau bahwa mereka palang-palang pemerintah terpaksa dukung juga dan barangnya tidak jalan ya. jadi kita berharap nanti Pak Kabit tentu memainkan uh, peran yang paling besar untuk meyakinkan saudara-saudara karena tidak sering juga banyak orang yang kompor-komporin di luar wah kamu punya tanah begini, begini, begini Akhirnya pengusaha kabur ya. Pengusaha itu pasti dia butuh pertama Pak, Pak Binsa Keamanan ya. Contoh kita kalau ada uang serap Kita kasih ke orang yang tidak jelas Akhirnya kita tidak mau Apalagi satu juta Apalagi mereka yang berhubungan dengan ratusan miliar unit, ya Jadi mereka mau kasih uangnya, tanamkan uangnya di tempat yang betul-betul aman Nah, karena dia berharap juga dengan setelah kayak orang peternakan uang itu ya. Dia tanam uangnya kemudian pelan-pelan dia tumbuh uangnya kembali pokok berarti dia untuk begitu. Jadi kita harus tahu konsep itu bagaimana Bapak Ibu tanam mangga. Mangga dia bertumbuh saya daun satu dua kita sumpah Jadi Bapak Ibu punya peran yang sangat besar bagaimana mangga itu dikasih pupuk, dirawat, kasih dia apa pagar supaya jangan sapi datang kasih rusak setelah ditunggu besar dia berbuah nah baru kita berhitung suara buah ini Bapak punya berapa sesuai dengan perjanjian awak eh, kami punya berapa Bapak punya berapa bagu bagi gitu. tentu transparan jadi eh, saya pikir terbukaan dari awal itu perlu sekali di Bali itu, kalau seandainya ada acara nasional, bahkan internasional, bukan polisi tentara di depan, pecalang dengan baju atapnya, dia jadi palang di depan. Ya, karena dia ditahu di sana bahwa palang perutnya, atau dia punya perut itu dari orang-orang yang punya kegiatan. itu. Nah, kalau seandainya itu bisa tertular di bapak ibu di sini, saya pikir ya mungkin manokwar dia agak slow, tapi si lebih kencang investasi jadi ya kita minta Pak Kepala Suku, Pak Distrik terus Pak Kabir mereka oleh Pak ya kita sering-sering berdiskusi curhat dengan sharing dengan kita punya saudara-saudara sini. ada yang kadang-kadang kompor-komporin setelah dipalang barang dia tinggal 5 tahun 10 tahun tidak dapat apa-apa bagaimana tanah yang sekian ratus hektar ini dia tanpa bapak bekerja tapi dia tanah yang kerja untuk bapak. Igen. Contoh di New Zealand Pak, Kadis juga sama-sama. yaitu itu petani dan peternak. Tapi dia tidak kerja jaga saat. Dia tidak kerja jaga apa? Tapi tanahnya dia kontrakkan. Saja. Dia bisa minum tiap hari mabok tiap hari, tapi tidak miskin miskin. Jadi di sana itu ada sekolah petani gitu. Kalau sekolah petani berarti sekolah elit. Sekolah peternak dan sekolah elit, dan yang elit itu petani atau peternak Karena dia punya lahan yang ribuan hektare dan dia cukup kontrakan saja Dia mabok hari-hari, di kasino hari-hari ya, tapi tidak miskin-miskin gitu. Nah kita bayangkan kapan itu terjadi di kitab negeri Ya tergantung bapak ibu, kalau bapak ibu memimpikan itu terjadi yang usaha dan sekarang Jaga baik-baik karena Pak Babinsa pa mungkin Kapolsek punya keterbatasan waktu tenaga tiap menit tiap detik telpon dia datang, suak juga gitu. tapi Bali itu pecalang maka tidak akan ada orang datang yang dari luar stop. saya punya negeri, kok jangan dikaji. bisa, no? tapi kalau Bapak yang di depan sudah kantor-kantor ya sudah, dari luar-luar akan masuk hal-hal yang berarti jadi kita berjanji khususnya di depan PT.S. Konferensi, kalau ada Pengusaha yang mau buat resort prioritas di sini jadi seperti itu, Pak. Kalau dinas, Pak Kadisti, pemimpin Pak Babinsa, Pak Distrik, Pak, Pak Kabit Pak eh, Kepala Suku, kami hanya berusaha untuk mencari orang yang punya tetapi di tangan Bapak Bapak lah, barang itu dia bisa berkembang, bisa tumbuh. Gitu. Kita cuma memfasilitasi saja Membantu buat kayak orang buat jembatan Tapi hari-hari yang nanti hidup dengan investor atau pengusaha itu Bapak Ibu Saran kami dari provinsi Orang yang punya uang itu perlakukan seperti tamu gitu. Karena dia punya uang banyak Kalau Bapak tidak jaga dia baik-baik Dia pindah ke daerah lain Yang rugi siapa ya? Kita yang rugi gitu. Seharusnya uangnya dia putar di Tapi dia putar di Rusia Dia putar di Australia Kita tinggal tak putar-putar tak pindah putar, tak putar, tak jadi mungkin ya, seperti itu saya punya apa sharing singkat dengan Bapak Ibu, uh, nanti kalau seandainya ada hal yang terkait dengan rencana untuk uh, pembuatan dokumen, kita akan diskusi lagi dengan Pak Kadin PSB, dengan Pak uh, Kadin Parwisata untuk kita buat di sini. Ya, tapi tentu juga nanti kita minta bantuan Pak eh, Kadis untuk sering-sering eh, buat eh, kegiatan workshop menyadarkan masyarakat atau bisa Bapak Kepala Kampung Bapak ajak. Balik ke tidur satu bulan ke satu minggu di karena nanti mau pulang. Nanti Bapak lihat di sana. Kalau hm. so Bapak, bapak, bapak lihat di sana, apalagi ak, apalagi ada apa-apa? Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, Yang yang terhormat Kepala sampaikan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, yang saya hormati kepala dinas, yang kepala kepala Bapak Kepala Sukuh, Bapak Giza Bapak Ibu Adirin, yang bapak Ya, sudah banyak disampaikan oleh seorang penonton, seorang setan, Pada penonton, seorang penonton, seorang penonton, seorang penonton, seorang penonton, seorang penonton, seorang penonton, seorang Masa uh, kepala distrik jelas menerima nih membuka kepala IKE Tapi saya yakin dan percaya nah ini ada satu lima pasti memberi jalan uh, investor untuk masuk ke kami di sini. Nah, tadi kalau sekedar membuka diri saja belum menjamin. Tetapi, membuka jembatan untuk masuk, nah itu yang harus perlu dilakukan oleh para pemangku lihat ini, untuk yang sekali lagi, terima kasih kepada timnas masyarakat, dari terhadap timnas terhadap timnas terhadap timnas terhadap timnas kepada timnas terhadap Provinsi, terhadap timnas terhadap timnas terhadap timnas atas perhatian yang timnas kepada kami. Bagaimana? Penasuruh siap? Siap. Siap. Siap menerima? Siap, siap menerima. Siap menerima. <tuk> terima kasih. Terima kasih atas kesediaannya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua. Ke depan dibangun. Sudah ya. siap untuk menolong. mungkin Pak, pemirsa ya. ada, ya. Pak bisa mau Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Shalom kotak kota dan yang saya satu mengucapkan saya harapkan yang satu hal saya harapkan juga ulayat, jangan istilah keran sudah dibuka jangan ditutup yeah. Yeah. Yeah, kalau keran tutup sedikit saja air mata. Jadi mari kita sambut dengan gembira, dengan sukacita. Amin. Ucapkan dengan rasa syukur kepada, ingat, kepada Tuhan. Silahkan hal yang iti, buruk. Kalau ingin maju, mari kita ber maju. Mari kita tunjukkan bahwa parang kritis bisa di manuari, bisa di sideh. Ya. Amin. bisa pindah di keroni. Mari kita tunjukkan. Okay. Saya pun bisa semuanya, jadi semuanya dengan hati yang ikhlas, kita buktikan masyarakat kita bisa, bisa, gitu. jangan Pasti hanya selain bilang jalannya mau tapi kita tunjukkan yang terbaik, Betul. kalau pengen kaya sekarang ini, kalau saya ingin rebek tutup, mungkin kerja dari saya, lama pagi, selamat pagi, oh, siang ini. Oh. Jadi mungkin Bapak Kami mewakili saya punya keluarga Alas suku bahwa kami sudah serahkan tanahnya sepenuhnya kepada pemerintah untuk membangun Karena ini untuk demi kita masyarakat China di kampung Kaironi Khususnya Pokdarwis Varian dan Kaspederi bangunan yang tadi jalan dan jembatan tidak ada hambatan. Kami di sini sudah orang yang paling sopan dan menghargai. Dan itu jadi saya kira kalau dinas Paspel kabupaten. Siap tidak ada masalahnya aku punya tempat. Apa namanya? Jadi, <laughs> siap. Kami masyarakat siap untuk bapak membangun. Ya, okay. Tidak ada persoalan. Ya, Lalu, siap. Ya, ya. Terima kasih, Shalom. Jadi saya, saya tambahkan sedikit. kami sudah semangat sekali. Jadi, jadi begini Pak Kabit terkait dengan apa namanya eh, para wisata ini memang lahan, kemudian yang berikut sesuai dengan diakitian tuannya kan harus ada kajian Pak Kabit, Pak Kadis kemarin saya sudah sampaikan juga kepada Kepala berbeda mudah-mudahan mudah-mudahan tahun depan bisa kita dapat eh, anggarkan tahun ini kita anggarkan untuk program tahun depan Pak untuk kajian dari Uni Universitas Papua Oke Kaironi untuk menjawab kalau bahasa kerennya bilang AIPRO-nya kalau di kan itu kajiannya, jadi semua potensi, semua pendukung harus kita kaji dulu dari hasil kajian itu baru nanti kita tawarkan ke pemerintah pusat. Karena penyampaian kemarin dari Pak Kabit bahwa di Kementerian Investasi itu masuk data-data di sana harus semua punya kajian sudah clear, kemudian bisa di Uh, promosikan ke Kementerian Investasi dan BKP, olehnya itu kejalan dengan apa yang disampaikan Pak Kepala Bidang kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Kepala Bapeda tahun depan cuma satu karena tetap kita menyesuaikan dengan kemampuan anggaran dan leperitas pembangunan dari Bapak Bupati tentu tidak juga menyesampingkan yang objek wisata jadi kita mungkin program satu untuk yang wilayah ini Uh, ironi untuk dikaji oleh bapak dosen dari uni pada tim dari ini Pak yang akan di sini. Jadi sekali lagi, saya berharap dukungan dari bapak ibu sekalian, baik dari sekretaris pemerintah, nama ini pak kepala distrik, kemudian pak kepala kampung, juga didukung oleh bapak kepala suku dan di sini saya jelaskan semoga di apa namanya diberkati oleh Tuhan untuk Kemakmuran masyarakat di Kabupaten Manokwari khusus di Kampung Kayroni. Saya kira itu pak tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Jadi bapak minta, kita, wang, kita, wang, kita wang, wang. Saya memang anggota masyarakat. Tapi eh, untuk wilayah ini ada di distrik Sidai, ada di eh, Pogdarus ada dua, ada Pogdarus varian dengan Pogdarus kaspederi varian ada di wilayah Kampung Kaironi Pogdarwis uh, Kasmederi ada di wilayah Kampung Sidi Makmur uh, jadi ini dua kampung tapi untuk kami di Kampung Kaironi maupun uh, Sidi Makmur ini wilayah kami kami tetap serahkan sepenuhnya untuk pemerintah kami ingin untuk bangun kami ingin untuk pemerintah bangun kami ya itu yang mungkin kami sampaikan Uh, supaya bisa pemerintah bisa uh, bisa lihat dan apa yang kami sampaikan bisa diprogramkan kami ingin untuk kami juga mau seperti orang lain ya. ya mungkin demikian apa yang saya sampaikan saya akan balikkan. terima kasih terima kasih visi misi bupati heboh sekarang dua tempat jadi kampung kairon dan Kuaw yang itu untuk pada Manukwari, itu saja, jadi kami juga ikut apa yang Bapak sudah tetapkan wilayah, dikuang dengan keironi, itu saja jadi kita tidak bisa bicara panjang lebar, kita apa yang pimpinan kita sudah tetapkan itu saja, jadi mungkin tidak soal tanah, Bapak yang pikirkan itu tidak ada masalah siap jamin sudah ini jamin. masyarakat kita semua ada dan kita yang keluarga semua jadi bapak Bani jangan khawatir bapak siap bangun sudah bangun. Bangun. besok ada uang bangun <laughs> <laughs> nanti apa ini ada halangan-halangan berarti sudah terkacau sama saya bapak nanti ya, jangan ya, lihat besok ya, tidak ada halangan uh, apa -apa. <laughs> terima kasih bapak bapak terima kasih bapak suku ya. bapak kabit eh, bapak ibu semua, pak distrik, pak binsa eee eh, ah. eh, Bukan, ya. Eh, hari ini kami sudah, terima, sudah diterima, kami terima, kami terima kasih. Uh, selanjutnya uh, kegiatan kami ada kebetulan ada dari jejak langit akan mengambil video darat dari udara nanti kontrol untuk nanti dibuat uh, mungkin setelah ini ya, dari teman-teman kita dari langit. Pacian, saya berada di Pantai Kairo di Distrik Siti, Kabupaten Manokwari. Ini adalah hal yang pertama saya tiba di tempat ini, dan uh, Bapak Ibu sekalian, ini sangat menakjubkan. Jika saya lihat dari ujung batas daripada pantai itu sampai kepada yang di belakang saya, nah, ini garis pantai cukup panjang, ini satu. Uh, yang menakjubkan bagi saya, kalau di Kabupaten Manokwari ada pantai yang mempunyai garis pantai yang sangat panjang. Nah, ini hampir sama dengan uh, kuta ataupun pantai-pantai di Bali, dan... Uh, Surah, surah sekalian, ini sangat cocok untuk dikembangkan, sangat potensial. Sehingga ya mudah-mudahan ke depannya ada sesuatu yang dapat dilakukan untuk dikembangkan di pantai ini. Dan pasir hitamnya yang landai, kemudian masyarakat atau penduduk di sini yang sangat terbuka untuk menerima pengunjung. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Saya Imanue Bangaribuan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala dan Olahraga Kabupaten Mahakwari. Bisa... Selamat siang, nama saya Mirgan Lehen Seng Perlindungan Hukum kepada Distrik CDI. Nah, saya berharap untuk ke depannya uh, tempat saya ini menjadi pejuan wisata yang paling uh, terindah di Kabupaten Mahakwari. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Setiap PSSI, Ustadz Kabupaten, dan Bupati Nusa Terima kasih, selamat siang.